Oh, oh, oh. Apa yang salah dengan lagu ini? Kenapa kembali ku mengingatmu seperti aku bisa merasakan Getaran jantung dan langkah kakimu? Kemana ini akan membaik? berlapang dada kau harus bisa bisa ambil hikmahnya karena semua-semua tak lagi sama walau kau tahu dia pun merasakannya ah ah jalan yang setapak sempit ini Kembali ku mendengar kau bernyanyi Kau tahu, kau tahu Rasaku juga rasa rasamu Bisa-bisa ambil hikmahnya Karena semua-semua tak lagi sama Walau kau tahu dia pun merasakannya ah, ah. Kemana ini akan membawaku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 Na mengirim cahaya untukmu